Whoa! Uh -oh. Terima kasih, ya pemerintah Mabrak memberikan dana untuk kami bangun bangunan fisik tahun 2022 sudah selesai dan bagian yang sisa nanti kami tahap yang berikut ini kami melengkapi pembangunan fisik ini yang pemilik rumah bapak mesak dengan keluarga nanti terima kasih untuk ya, mereka pembangunan ini kan membutuhkan biaya yang begitu besar 9 kali dua lebar tingginya 4 meter jadi kami sudah bangun sudah selesai dan serahkan untuk bapak ibu untuk bagian yang Dan akhir ini Pencairan untuk kami tutup pintu dan Mereka masuk tidur Itu yang kami dapat sampaikan Terima kasih Untuk pemerintah Maibrat Selamat pagi untuk kita semua Di pagi ini Kami bersama warga masyarakat Kampung Masyumuhu Dan Kepala Kampung menyampaikan ucapan terima kasih Kepada Pemerintah Maiprat Dalam hal ini Program yang dilakukan oleh Pemberdayaan Kampung Bahkan Pemimpin eh, PA Yang melaksanakan program ini Kami sangat Mengucapkan terima kasih Karena program inilah Yang menentuh Kepada masyarakat Hal inilah Yang menjadi motivasi Untuk ke eh, Pemerintah, sehingga melanjutkan program ini pada tahun-tahun yang mendatang. Dan juga, kami dan juga pemerintah pusat dalam hal ini, Kepala Daerah atau Kepala Negara, Jokowi Dodo, yang memberikan dana ini secara langsung kepada kepala kampung untuk melaksanakan program ini kepada masyarakat. Sehingga ada wujud yang kami sudah bangun rumah, Ukuran 7x9 Tetapi antusias masyarakat yang lebih luar biasa Maka mereka membangun juga menambah atau swadaya Sehingga rumah ini maksimal yang cukup untuk menjawab keluarga atau kebutuhan keluarga itu Ya mungkin itulah yang kami sampaikan kepada pemerintah Agar melanjutkan program ini Sampai presiden ganti presiden, sehingga program ini bisa ada wujud di masing-masing daerah di tanah Papua maupun di Indonesia. <tuh> Mungkin seperti ini: atas nama Kepala Kampung dan Warga Masyarakat, menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah Kabupaten Mayrat agar tugas dan tanggung jawabnya Tuhan memberkati, dan juga bantuan kepada masyarakat. Tuhan memberkati pekerjaan dan seluruh kehidupan sebagai pimpinan di Kabupaten ini. Nah mungkin itu yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati.